Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, apa kabar Semoga selalu dalam keadaan sehat Dan dilancarkan segala urusannya ya Pertama, aku mau Memperkenalkan diri aku dulu Namaku Arina Ini merupakan videoku yang pertama kali ya Jadi di sini aku pengen banget Nge-review Sebuah mainan edukasi anak Yang menurutku ini tuh recommended banget Buat ibu-ibu semua Buat bunda-bunda untuk uh, belajar bersama anak ya Jadi kan di masa pandemi ini menurut tuh kan Ibu-ibu itu double job ya Jadi ibu rumah tangga yang pertama nih Dan yang kedua itu dipaksa atau dituntut untuk menjadi guru Jadi mau mba, mau nggak mau kan karena pandemi ini kan uh, Daring ya ibu-ibu Jadi di rumah itu kita dituntut untuk bisa menjadi guru bagi anak-anak kita Jadi bisa belajar sambil bermain dan juga bisa bermain sambil belajar Jadi tanpa berlama-lama Yuk kita review mainannya Nah ini dia mainannya Jadi ini terbuat dari kayu Jadi ramah lingkungan Dan juga warnanya tuh Cerah banget, lucu banget kan Jadi cocok aja gitu Buat pajangan di kamar anak Dan ini terdiri dari Tiga bagian yang kotak-kotak kecil ini Nanti dimasukkan Ke box yang warna hijau itu sesuai dengan klasifikasinya nah ini klasifikasinya di belakangnya ada bahasa inggris dan juga bahasa mandarin jadi nambah kosakata bahasa inggris anak dan juga pengenalan huruf mandarin ya bun lucu kan dan seru banget buat anak yuk kita lanjut ke mainan kedua nah ini mainan yang kedua ini puzzle macam-macam bentuk Terbuat dari kayu Warnanya pun juga cerah Dan sebenarnya di tokonya itu Kemarin banyak banget pilihannya Ada puzzle huruf Puzzle angka, huruf hijaiyah, Dan masih banyak lagi pilihannya Nah ini di belakang juga ada bahasa inggrisnya ya bun Jadi bisa menambah kosa kata bahasa inggris Untuk anak kita Mainan edukasi ini Benar-benar efektif buat anak-anakku dan selain itu, juga melatih konsentrasi anak, melatih daya ingat anak, terus menambah kepercayaan dirian anak, dan menambah kekumakan untuk anak-anakku. Nanti, link tokonya aku cantumkan di description box, ya, Bun. Tadi udah kita lihat keseruan anak-anakku belajar sambil bermain, ya, Bun. Jadi, memang seseru itu mereka asik bermain, tapi tanpa mereka sadari, sebenarnya mereka sedang belajar. Jadi, aku benar-benar merekomendasikan banget mainan edukasi anak yang terbuat dari kayu ini untuk bunda-bunda semua dalam pendampingan belajar anak, karena berdasarkan pengalamanku mendampingan anak-anakku belajar. Jadi, mereka itu senang untuk belajar dan yang kedua itu mereka jadi mudah menangkap apa yang aku sampaikan. Oke, sekian reviewan dari aku semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment and subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.